Thank okay. you. Duragan. perkenalkan nama saya nama saya adalah rasmun singkang <tik> singnggur sinten Pulo namine rasmin Adine rasmun domisian Dinyo sire sih Si betul dingin kau, si betul dingin Lo kan aku kakang nih. anak kembar, gue jarene nih. Si dingin, gue adine. Sebab ti jejak kakang nih. Pakai apa itu? Ya? tangkis dari Jepang oh kawur kristiano ngajuk turut oh pengen sepak bola eh bisa main tinju siapa ya siapa ya siapa eh Chris John Chris kan kaya bekas bojone anak kita harus daya siapa ya kristayanti kristayanti takai sih diperes kok campuran wedang oh ceruk kris oh ceruk kris berasmon tubuh gimriki ayah pikir sepulau dengarkan nasihat saya saya ini adalah petugas dari lembaga badan hukum negara purwamah dendam di mana dirimu dan Christian Ronaldo? Selendang Om, Oh selendang, berapa? Negara Pulau Madendala kehilangan pusaka singarane Mustika Merah lima Visinya air berbasarkan bukun-bukun sing dikumpulakan anak baru ember dioporin hanggo baterai bukun sana itu mengatakan sing jokun lupe lurah karang sembuh benar ke waktu rapat aku orang melu <tuh> waktu sidang aku tidur padahal sidang soal rakyat Oh, run by nurse. lah sampai nyolong apa orang? Orang apa Aku lagi ngaji patang bulutina, ngaji Hilangnya kapan? Dua minggu yang lalu. dulu <allies> <t compute> <t possibil> ngungir. <Graphi> <tuh> aku orang rusang karawon. betul sampe no orang rusang karonyong tapi dia adalah sahabat saya dia adalah teman santri saya kamu agamanya Islam ya nah, agama Islam itu sholat subuh itu berapa rakaat? Shalat subuh, kan? subuh itu tiga rakaat. Betul. Menaku nah, Islam selesai Betul. subuh? Aja belum dijebak itu bisa lap kayak melon ya. Islam. Orang Islam itu tidak boleh memfitnah. Man qotama bihoiri aini fahuwa awalus sayyatin. Artine, Mbok. Oh. Man lan sapa wonge qotama akan perkara bi kalawan hoiri ora. Aini mata loro ora weruh dhewek, ora enur yakin bahwa mangga iku awaluhum setan awaluh sayatin perbuatan setan tapi saksi-saksi dukun-dukun wis kumpul Yang nyom dukun mana dukun mana yang punya bukti dan punya saksi Anger dukun ke ake ngarang goblok malah bisa jadi fitnah saya pernah mendatangi dukun Dukun itu mengatakan pada saya, kang seneng jangan berani beraninya nerak alangan takwiyine pusaka alangannya apa? Aja ngadegin sore longan. Angel, angel. silakan ditangkap, silakan diapakan. Saya saksi dan beberapa orang santri-santri bahwa dia itu sedang hajit 40 hari yang lalu, karena kehilangannya 2 minggu, berarti 15 hari 14 hari, batal demikian Eh, Siapa bayarannya aku Kita Tadi primer kita. Kemudian keputusan lah siapa primen Mikir. Tapi KPD wan menuduh bahwa Singarane Lupit sinyolong. Kalau Lupit sinyolong, kamu tahu enggak Yang namanya musti kamera dilima itu apa? Borusan seperti pokok Jongge dibayar, buka wenyakel, ngerangket, borkul, si Lupit bayarannya kecepat-cepat mustika merah delima, merah ceklem pemurah, saka kurbing dimadih, diwene mata, diwene cungur, diwene cantam, diwene ilat ilat anak manis anak pahit, anak gurih, anak asin tapi tanpa capak, ilatnya wong riang ilat wong sakit panganan enaknya kaya ngapang wong sakit rasanya pahit, nah, baik lima terlengen lima waktu anggeruwa mesti terleng marak lima waktu sujud para narsod dalam Allah orang gampang nuduh kayak sampean ya nyonge orang nuduh apa si penting nyong menegweb repan nyap repan bor gol angger dibor koror ageng dipaksa lupit karo apa tabeh keluarganya pan gawang maring pengadilan negara purwa madengga pan dilegok penjara. penjara itu dituduh itu ada praduga tak bersalah bisa jadi dia tidak bersalah keterangan CCTV, keterangan dukun itu tidak bisa dijadikan patokan harus ada saksi harus ada bukti saksi ini siapa? benar-benar ya iya benar-benar saksi baru bukti Tahu segawa pasukan akennemen kon umai pan dua bong pan jemput secara paksa. I mean, His the... nangis. Sora <laughs> cukup nangis, sora cukup. Agoranya <laughs> <laughs> aku Allah akuin nafidna. X. <laughs> <laughs> <laughs> Diem. Nyomarapan masyarakat masih aku yang masyarakat saudaraku saya tidak akan menyerahkan kawanku kepada lu mana surat penangkapannya oh, surat penangkapan yang digawe digawain enggak goblok surat penangkapan dibuat dulu baru ditangkap kalau surat penangkapan tidak dibuat itu berarti semau polo kamu semau polo kamu semau polo kamu oh tak saya layak wes saya ingin tak baksa pun bela nih sisan tak gawa pasalnya menghalang-halangi pemeriksaan, menghalang-halangi dan menghalang-halangi tugas negara oleh pejabat negara. bagus nyomati kewaspilan, kewaspilan, lalangan ke petak penjelentik, paham? yuyu ke petak nyapit, apa manis rentang wane, cara aku takut ini apa ne? sekarang oh, sabuk bilang dulu, aku nggak boleh tiap pada bilang-bilang. oh mesti bakal gak? ayo, nolong pengadilan. Ya. And uh...